Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ya, hari ini kita akan belajar matematika tentang nilai tempat pas saja yang akan kita pelajari kita akan mempelajari tentang bilangan ratusan bilangan puluhan dan bilangan satuan. Mengawali pelajaran kita dengan nafas basmalah, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, coba kita ingat ini kembali. Nah, angka ini dibaca 90. Masih Lihat, angka ini dibaca 47. Nah, angka ini dibaca 86. Bilangan-bilangan ini merupakan bilangan puluhan dan bila, e, bilangan puluhan dan juga bilangan satuan Ini sudah dipelajari waktu kelas 1 Coba kita lihat ya nah, Perhatikan bilangan berikut Angka berapa ini? 59 Bilangan angka 5 ini menempati tempat puluhan 9 menempati tempat Satuan Terus Kita lihat lagi Bilangan 74 Angka 7 Menempati Angka puluhan Angka 4 Menempati tempat ya Satuan Sudah ingat anak-anak nah, Pelajaran ini sudah kita dipelajari Waktu kelas 1 Dan Di kelas 2 kita akan belajar ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu naik ke ratusan. Coba kita lihat, nah, ini merupakan gambar kubus. Ada berapa kubusnya di sini? Ya, satu kubus. Berat ini disebut satu kubus satuan. Nah, hitung lagi, ada satu, dua. Ada berapa kubus? Dua. Dinamakan dua kubus satuan. Kita lihat lagi ya. Nah, coba hitung. Ada berapa kubus di sini? Ya, kubusnya berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus satuan berjumlah 10. Kita lihat. Nah, kubus satuan berjumlah 10 ini kita tumpukan seperti ini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10. Satu kubus 10-an berjumlah 10. Ini deh, satu kubus 10-an. Nah, ini satu kelompok ini jumlahnya 10. Sudah kita hitung tadi ya. Ini dinamakan satu kubus 10-an. 10. Selanjutnya. Ya, lihat. Nah, tadi kan kalau satu kelompok ini, ini merupakan satu kubus puluhan nilainya ada 10 Jadi di sini ada berapa kelompok? Di sini ada dua kelompok satu, dua yang masing-masing terdiri dari berapa? 10 kubus. Jadi berapa jumlah semuanya? 20 Coba, nah dua kubus puluhan isinya 20 puluh. Ya, lihat lagi. Nah ada berapa? Kubus puluhan di sini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok kubus puluhan. Ya, 4 kubus puluhan jumlahnya berarti 40. Nah, kalau misalnya ada 5 kubus puluhan berarti jumlahnya berapa? 50. Kalau ada 6 kubus puluhan berarti jumlahnya ya 60 ya. Kita lanjutkan. Lihat, ada berapa kelompok kubus di sini ini kelompok kubus puluhan kita hitung ada berapa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti jumlahnya semuanya berapa kita hitung lagi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Nah ini berarti 10 kubus puluhan yang jumlahnya 100 Jadi nanti kalau ini didekatkan semuanya Dia akan uh, apa Terlihat banyak nanti kita munculkan di soal gambarnya Ini dia Kita langsung ke contohnya Nah ini Ini kan kubusnya banyak nih Berarti dia termasuk kelompok apa Ratusan, puluhan atau satuan Ini merupakan kelompok ratusan Ada satu Kubus ratusan, ya kan? Satu kubus ratusan, kemudian yang sini tiga kubus puluhan. Yang ujungnya ini ada kelompok satuan, kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti ada 8 kubus satuan. Kita lihat kalau satu ratusan nilainya berapa, 100 Kalau tiga. Puluhan nilainya 30. Kalau 8 satuan nilainya iya 8 sekarang. Jumlahkan semuanya 100 ditambah 30 ditambah 8. Kumpulkan angka-angka depan ini. Nah, ibu tandai dengan bilangan berwarna merah. 130 dan 8, 130 30, 8 seperti ini penulisannya bagaimana cara membacanya banyak kubus ada 138 Nah, jadi 138 dibaca 138 Kita lanjutkan Nah, lihat lagi gambar ini Di sini ada kubus ratusan Ada berapa kelompok kubus ratusannya? Ada dua kan? Satu, dua Jadi, ada dua kelompok ratusan Kemudian lihat puluhannya, ada berapa kelompok? Satu, sudah muncul dulu kan? Nah, ntar kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh ratusan. Kemudian lihat, ada kubus satuan. Nilainya dua ratus tujuh puluh ditambah satu. Nah, kumpulkan angka yang berwarna merah ini Angka depannya 2 171 Banyak kubus ada 271 Ya Kemudian, jadi 271 Dibaca 271 Nah, bilangan ini, angka ini dibaca 271 Selanjutnya Nah Lihat ada kelompok kubus ratusan kan di sini Ada berapa kelompok kubus ratusan di sini Satu, dua, tiga ada Tiga kelompok ratusan Coba hitung yang puluhan Satu, dua, tiga, empat, lima ada lima kelompok kubus puluhan Nah ini tiga kelompok kubus ratusan Berarti kita tulis tiga ratusan Ditambah lima puluhan Terus ada berapa kubus satuan yang satu, dua, tiga, empat ada empat satuan Terus 300-an 300 kita tulis 300 5 kelompok puluhan berarti penulisannya 50 4 satuan berarti penulisannya 4 nah, 300 ditambah 50 ditambah 4 Berarti 354 nah, Banyak kubus ada 354 Jadi 354 dibaca 354. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke Ibu ya. terus kita lanjutkan. Nah, membaca bilangan. Sekarang tingkatan kita ke ratusan. Kita baca bilangan ini. Angka berapa ini? 400. Dibaca 400. Angka berapa ini? 648 dibaca 648. 736. Ya, ini tulisannya dibaca 736. Nah, anak-anak, jadi di pelajaran hari ini tuh kita belajar tentang angka ratusan, puluhan dan satuan. Tadi kita sudah melompok, mengelompokkan benda-benda eh uh, Gambar ya, gambar-gambar kubus yang berkelompok, kelompok ratusan, puluhan, dan juga satuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti, kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan, Ibu. Baiklah, demikian ya. Assalamualaikum.